dai kana ku lakukan Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku ku Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu itu lemah lembut Sabar sederhana Cinta itu murah hati Rela Karena ku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membantu. Padamu ya oh. dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kau memilikiku Hanya ini Tuhan Persembahanku Segenap hidupku Jiwa dan ragaku Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, tuku persembahkan. Sebagai alatmu seumur hidupku Betapa hatiku Berterima kasih Yesus Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alam. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sepatah kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti, tuku persembahkan. Tuhan Persembahanku Pakailah Hidupku Sebagai Alatmu Seumur Hidupku Pakailah Hidupku Sebagai Alatmu Rupku lihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu namun tetap ku pegang janjimu Namun, namun tetap ku pegang janjimu Pasti lemah lembut Kasih Pasti Memaafkan Kasih Pasti Murah hati Kasihmu Kasihmu Tuhan Ajarilah kami ini saling mengasihi Ajarilah kami ini saling mengampuni Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan Kasihmu kudus tiada batasnya di Tuhan, kasihMu kudus, tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya Kasih-Mu kudus tiada batasnya Kasih-Mu kudus tiada batasnya Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kan dan nikmati kasih setia Tuhan syukur bagi Tuhan segala hormat. Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Selamanya, ya Allah, Bapak ini aku, anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Allah. Dengan rencanamu Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya Bapa, ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Dengan Rencanamu Pakailah Sesuai dengan Rencanamu Pakailah Sesuai dengan Rencanamu Cermin, lang bagi... soon I'm Selamat aqui ku Jesus Seribu.